Paus pada dasarnya berada di lautan, bukan? Itu mungkin benar hari ini. Tapi kelompok hewan cetacea, paus, lumba-lumba, perpois, sebenarnya berasal dari mamalia berkaki empat yang pernah hidup di darat. Penelitian baru melaporkan, penemuan di Peru tentang spesies baru paus kuno yang hidup di darat dan laut. Hal ini memberikan wawasan tentang sejarah evolusi aneh hewan mamalia itu. Kita mungkin menganggap mereka sebagai perenang, dengan dua sirip halus di laut yang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi paus berasal dari Arteodactyls, kelompok hewan mamalia darah, lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Awalnya nenek moyang paus menyerupai rusa kecil dengan empat jari, masing-masing memiliki kuku kecil. Satu fosil mata rantai yang hilang ditemukan di India menunjukkan bahwa nenek moyang paus terakhir turun ke air pada saat bahaya tapi datang ke daratan untuk melahirkan dan makan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu mengarungi air dangkal, mencari makan dari vegetasi air dan invertebrata, dan akhirnya memakan ikan kecil dan amfibi. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu, ditemukan di situs-situs di Himalaya, India Utara, dan juga saat ini ditemukan di Pakistan. Catatan fosil mengisahkan transisi bertahan paus kuno hidup di air, seperti berang-berang sambil tetap mempertahankan kemampuan berjalan di darat. Sekitar 42 juta tahun yang lalu, spesies Perigosetus Pasifisus yang baru saja ditemukan, memulai perjalanan panjang belahan lain dunia. Pada era Eosien tengah, kira-kira 48 hingga 38 juta tahun yang lalu, Afrika dan Amerika Selatan hanya terpisah setengah dari jarak kondisi saat ini. Namun, tetap saja berenang sejauh itu merupakan hal yang mengesankan bagi binatang yang panjangnya kurang dari 3 meter, yang belum sepenuhnya tersesuaikan dengan kehidupan laut. Tulang kaki Peregosetus Pasifisus yang berusia 42,6 juta tahun tidak jauh lebih pendek dari kaki depannya dan ia memiliki kuku kecil di setiap jari dan kakinya, menunjukkan bahwa ia masih cukup mampu mengangkat dirinya keluar dari air dan berlari-lari kecil di darat. Namun, fitur lain dari tulang kaki tersebut menunjukkan ia telah beradaptasi dengan baik dengan kehidupan air. Sebagai contoh, tulang kaki belakang memiliki cerukan tempat ligamen dan tendon, menunjukkan kakinya berselaput. Tulang ekornya yang seperti berang-berang menunjukkan tanda-tanda bahwa ekornya digunakan sebagai alat bantu yang kuat untuk berenang, meski tidak ada bukti apakah ia memiliki sirip ekor seperti paus hari ini. Peregocetus pacifisus adalah karnivora, seperti yang ditunjukkan oleh giginya yang tajam seperti gunting. Kemungkinan memakan ikan bertulang besar seperti banyak paus lakukan hari ini. Peregosetus pacifisus juga memiliki gigi yang menyerupai karnivora modern. Dengan gigi taring dan gigi geraham yang rumit. Saat ini cetacea yang hidup di air semuanya memiliki deretan tulang di dalam mulut. Seperti gigi dan mereka tidak mengunyah mangsa mereka. Namun hanya meraih dan menelannya secara utuh. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.